Akhir-akhir ini sering meneliti ya. Fungsi maknawi dan ya. Di semua ayat Qur'an ya. Di semua ayat Qur'an Misalnya nyaten Orang itu misalnya dulu sering maksiat Kemudian oleh fekeh ditata Orang tukang maksiat itu ditawan Ditawan itu orang Indonesia Di penjara saling maling bejingan ya. Kalau di penjara kan Terus gak iso maling meneh Terus gak iso bejingan meneh Mesti di penjara Di penjara di gorgol atau di sel Kemudian itu nyata. Ya? Nyata tapi fisik, Fisik. fisik. Uh, dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau di dijenguk atau apa sehingga banyaklah kegiatan narubuh sak penjara karena yang di penjara you know hanya uh, Fisik. Kemudian ada penjara maknawi. Ini ruang. penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anak anaknya. Tapi ya di situ-situ saja. Misalnya tiang-tiang yang naruhan, ya tetap di seputar saja. Kalau orang beduhan, ya di sekitar biduan saja. Mungkin kalau dia topo nasional, ya kita kritik Indonesia dari bangsane pemalas. Orangnya agak dinamis kayak Singapur. Dia ya agak kemana-mana, tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gue dengan mahabbah Mahabah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi. Pasti tidak kemana-mana. Eh, pasti apa? Gak kemana-mana. Jadi misalnya kau senang berjumu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang belimbing wayo nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kau ngembang mengembangkan jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ Tidak kemana-mana ya, Kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah Pasti di kolom itu, tidak kemana-mana Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik Tapi akan dipenjara secara maknawi Akan dipenjara secara maknawi Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas Tapi agak ya kemana-mana Karena diikat oleh mahabbatullah Wa mahabbatullah wa Rasul Ini disebut nama Al-arifbillah naboh Asiron, dia marbuten hujan cancan, lebih kehilangan senang neng nopo Allah. Allah. Nah, corakulo, corakulo ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita tidak perlu lagi penjara fisik. Ya, seorang lagi kita tidak perlu lagi penjara apa? fisik, penjara fisik itu repot selain tidak efektif juga ya juga tadi ya, ya corak berko penjara ya potensinya ya kembali lagi, tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah warasuli itu luar biasa yang disebut walladzina amanu asyadduhubbal illa walaikullah itu sering sinau, sering sinau banget buatan terima sering, sering sinau banget itu situ ada ada keterangan begini ini ke cerita, ke cerita Uang ketiambek bapak e misalnya, itu jurawani marek seneng banget, itu jurawani marek itu ada, Ini cerita orang normal ya, kan? orang normal itu. Misalnya gini, kamu keting bapakmu jurawani marek seneng banget jurawani, itu yang dilakukan Sidinali. Ketika ditanya kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu, kata Sidinali takut saya kali ibu saya misalnya nggak beli ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. <laughs> Kedisian tak jembat aku. aku Ya, suatu mau ngelak kan lah mangan pergi ibu, kan Nah, artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awar Karena takut misalnya itu kan Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu Jadi nanti takut saya Ibu saya di hidangan itu seneng Misalnya dalam kontak Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot Wes, bumi putus asa Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe wok Serobot bisa sehingga makalah itu, saya tidak pernah makan bersama sama, mungkin orang tertentu yang menyintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam usah pemandangan, macam-macam <laughs> nah. <laughs> jadi orang itu, cara seneng dan cara itu mirip-mirip itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip nah. sama, gue misalnya seneng jawa seneng bujumu, lagi asik macam lipstike poklambine anyar. Apike kowe iku ora maroro-rono, mestike ganteng. Bujubuku nek ora awake ayu seneng, ya seneng wae ora ayu. Tapi nek kowe seneng kan mesum, kowe nih, Lah itu kan dunia yang berbeda. Buju lagi seneng lambe anyar diganggu, malah mbek kowe HP bot coplo iku kan gak fair. Lah nak kowe seneng tenan.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 Kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia tuh, ketika saya menjauh dari Allah Bukan menjauh dengan makna orang itu, Tunda Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu Kalau enggak, Makanya saya pernah cerita di ngaji ini Ada wali yang dia jadi wali karena sholat di saf awal Dia malu kalau dipanggil Allah, kok tidak yang terdepan Sehingga dia sholatnya saf awal terus Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu Ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid bahkan di luarnya ketika yang di situ kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang jawabnya aku ibu izin terus aku wakai awak kurabener kok gak ngarap sawangan itu paling bener tapi aja tiru dia kok gurih pram sabo tiru pelaku anemis mono jadi tapi kok gurih kan gak karena wali tadi banyak pemalas no Wes ora wali, mau niru niru ya sekali, kan? nggak asli maksudnya, sing wali, sing wali asli ya tak ta cerita, itu. nah niru niru kan wes sekali, wus kasar, sah joroknya kampus, jorok jenewong yo kampus, ke, jorok jenewong wong ya, yo bebaca ke, jorok jenewong yo bebaca ke, yo bebaca ke, jorok ke, jorok jenewong yo bebaca ke, Makanya ini kan pelajaran bagi saya, jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manap. Kalau itu sukses itu mati Islam luar biasa.